Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin dan muslimat, saya novel Al-Aidrus. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjawab pertanyaan banyak saudara-saudara kita, umat Islam, tentang mana yang lebih utama: akikoh dahulu atau berkorban terlebih dahulu? Perlu kita ketahui, akikoh disunahkan bagi seseorang yang dia memperoleh karunia dari Allah Ta'ala, mendapatkan putra atau putri. Maka seorang yang mendapatkan anak disunahkan untuk akikoh. Kapan itu? Pada hari ketujuh atau kelipatannya ke-14, ke-21, dan seterusnya. Lantas bagaimana saat dia akan berakikoh, situ ada hari raya kurban. Dia harus mendahulukan mana? Akikohnya atau kurbannya? Maka kita perlu ketahui akikoh waktunya luas, bisa beberapa hari setelah kurban, bisa beberapa bulan setelah kurban. Tapi kalau kurban, mesti nunggu tahun berikutnya. Karena itu, sebagian ulama mengatakan hendaknya dia berkorban terlebih dahulu. Karena korban ini datangnya setahun sekali, sedangkan akhekohnya bisa dilakukan pada bulan-bulan berikutnya. Karena itu jangan ragu lagi, jangan bingung lagi akhekoh atau korban. Kalau memang itu waktunya hari raya korban, maka korbanlah. Dan dua-duanya sama-sama sunnah. Semoga ini bermanfaat. Ingat, korbanlah baru dan dua-duanya sama-sama mulia Semuanya sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Walafuminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh